Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat yang bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020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 Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk zodiak yang pertama yang bakal sukses di bulan Agustus adalah Two of pentacle ataupun dua koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai zodiak Pisces yang diangka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Kesuksesan yang ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020 adalah di dalam kategori keuangan. Di sini seorang Pisces mampu melakukan suatu langkah dan mengambil satu langkah yang terbaik untuk memperbaiki dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi serta di sini ia dikategorikan adalah seseorang yang sangat sukses di bulan Agustus tahun 2020. Di sini keuangannya di dalam kategori nyaman, stabil dan mengambil suatu langkah yang sangat bagus yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi dan di sini usaha ia lakukan di bulan Agustus sehingga di sini keuangannya akan semakin bagus dan semakin bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan dalam kategori ini bisa dikatakan bahwasanya seorang Pisces seseorang yang sangat sukses di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori keuangan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Hai Page of Pentacle Secara umumnya, page of contactor itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Pisces sukses dalam memperbaiki keuangannya di bulan Agustus tahun 2020, sehingga di sini ia mendapatkan keuangan yang lebih layak dan lebih bagus lagi seperti yang ia impikan. Dikarenakan satu langkah yang diambilnya di bulan Agustus ini sangat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan tindakan itu sangat didukung dan dimotivasi oleh seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Dan kartu kesimpulannya adalah The Hermit Secara umumnya The Hermit itu adalah mencari ketenangan diri, mencari jalan keluar, mencari solusi, serta mampu mencari sebuah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun kesuksesan. Jadi jika kartu hermit kita gabungkan dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak Pisces yang bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020 menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan sebuah jalan dan melakukan suatu usaha dalam memperbaiki keuangannya di bulan Agustus sehingga di sini usahanya akan berhasil dan ia akan sukses memperbaiki keuangannya di bulan Agustus tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan hermit di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok yang sangat beruntung dan sangat sukses di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori keuangan selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah six of short ataupun enam pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seorang Gemini yang diangka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni dan di dalam hal ini, kategori kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020 adalah di dalam kategori kehidupan dan di dalam kategori kesehatan. Jadi, di sini menggambarkan seorang Gemini akan berhasil dan sukses di bulan Agustus tahun 2020, memperbaiki kesehatan yang di bulan sebelumnya mengalami penurunan. Di sini, seorang Gemini mendapatkan dukungan dan mendapatkan... Masukan dari seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarganya sendiri. Dan di sini juga seorang Gemini berhasil dan sukses di dalam memperbaiki kesehatannya di bulan Agustus tahun 2020. Jadi, kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020 adalah di dalam kategori kesehatan. Selanjutnya, kartu supportnya adalah.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 dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang kedua yaitu zodiak Gemini disini menggambarkan seorang Gemini termasuk di dalam kategori orang yang sukses dalam membangun kesehatannya di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan The Hermit disini menggambarkan seorang anak merupakan sosok yang memberi ketenangan diri dan memberikan jalan keluar kepada seorang Gemini untuk meraih kesehatan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 jadi disini bisa digambarkan bahwa seorang domini itu sukses di dalam kategori membangun kesehatan di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah four of pentacle ataupun empat koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori keuangan. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Taurus berhasil mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, dan di sini seorang Taurus bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan serta di sini seorang Taurus mampu menunjukkan jalan kepada orang lain yang kewalahan di dalam segi keuangan dan di sini juga bisa digambarkan usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020 itu akan membuahkan hasil dan berpeluang mendapatkan income dari usaha tersebut dan disinilah seorang Taurus bakal sukses untuk meraih keuangan di bulan Agustus tahun 2020 yang lebih bagus lagi ketimbang bulan sebelumnya dan di sini usaha apapun ia lakukan akan berhasil dan sukses mendapatkan income dan mendapatkan peluang pendapatan tersebut, dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, disini menggambarkan zodiak terus yang bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori keuangan. Di mana usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020 akan membuahkan hasil dan di sini seorang Taurus bisa membantu orang yang kewalahan di dalam segi materi dan King Open Tackle merupakan seseorang yang dipercaya oleh Taurus sendiri dan seorang sahabat Taurus sendiri yang mendukung serta mensupport seorang Taurus agar sukses mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu The Hermes kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok orang yang sukses di bulan Agustus di dalam kategori keuangan. Dan di sini, seorang Taurus mendapatkan dukungan M -m. dari seorang sahabat, ataupun rekan serta teman dekat dari seorang Taurus sendiri. Dan The Hermes di sini menggambarkan seorang teman merupakan sosok yang memberikan ketenangan kepada seorang Taurus di dalam menggapai kesuksesan dalam kategori keuangan di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Eight of Cup ataupun delapan piala. Untuk zodiak yang keempat yang bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020 itu adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang di kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Untuk kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori hubungan asmara. Di bulan Agustus nanti seorang Virgo akan mempertimbangkan hubungannya kembali bersama seorang pasangan dan melihat peluang yang bagus bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kategori bahagia di dalam hubungan asmara. Dan di bulan Agustus seorang Virgo bakal sukses meraih kebahagiaan itu bersama pasangan dan akan berkelanjutan di kemudian hari dan di disini seorang Virgo akan memikirkan matang-matang hubungan kedepannya bersama seorang pasangan di dalam kategori kebahagiaan dan untuk support energinya adalah kenaik of Cup secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Virgo bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori Hubungan asmara bersama seorang pasangan dan tindakan itu sangat didukung dan dimotivasi serta disupport oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang di lingkungan sekitar Virgo sendiri. Dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang keempat yang bakal sukses di bulan Agustus, tahun 2020 disini menggambarkan seorang Virgo akan mempertimbangkan hubungannya kembali bersama pasangan di bulan Agustus, dan di disini seorang Virgo akan berhasil mendapatkan kebahagiaan di bulan Agustus tahun 2020 bersama seorang pasangan dan di sini dapat dikategorikan seorang Virgo merupakan seseorang yang sukses untuk membangun hubungan asmaranya di bulan Agustus tahun 2020 dan tindakan itu mendapat dukungan serta support dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yaitu orang-orang di sekitarnya dan sahabat Virgo sendiri dan the hermit di sini menggambarkan seorang Taurus bisa dan mampu membuat seorang pasangan nyaman di dalam kehidupannya sehingga di sini seorang terus dianggap berhasil dan sukses untuk membangun hubungan asmara bersama seorang pasangan di dalam kategori kebahagiaan. Dan di sini bisa kita ribu kembali bahwasanya zodiak yang bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020 itu adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Pisces di dalam kategori keuangan. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini yang bakal sukses di dalam kategori kesehatan dan kehidupan. Selanjutnya, seseorang yang berzodiak Taurus yang bakal sukses di dalam kategori keuangan, dan seseorang yang berzodiak Virgo yang bakal sukses di dalam kategori hubungan asmara. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal sukses di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.